Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sobat semua. Oke, hari ini saya akan mempromosikan batu akik ya bagi pecinta batu-batu akik nusantara. Kita akan promosikan ini batu akik busafir dengan harga Harganya murah hanya 85000 eh, 85 rupiah Bisa bayar di tempat. Hmm. Oke, kita lanjut saja. Kita ini perkenalan batu akik biru ya. Ini natural, lihat aja ini. karena okay. nya oke ini kurang bagus ya warnanya ini kurang bagus Ini pinggirin kayaknya ini Oke kita untuk cek kekerasannya Ini baik kita mulai dari nol ya Nol ya Ini ya nol Bentar-bentar ini kurang pas sampai 8 ya kita paskan dulu benar-benar ini kurang pas. Ah, ini gimana ya ini caranya ya kita ulang lagi Oh, ini mana ini? Ini kurang pas ini, kurang tekat. Ini kerasa ya. Wah, oh, ini biasa Ini kok rasanya aduh biasa lagi kerja bung untuk sabrina dan komennya kalau untuk orderannya nih batunya ori ya untuk bisa ini ini dijual murah celah delapan puluh ribu yang kurang bagus ini Untuk dimensinya, kita akan cek dulu dimensinya. Ini dimensinya yang ini, kurang lebihnya 1 cm. Panjangnya tadi 1 cm ya. Untuk lebarnya, berapa ini ya? 7 ya ya. Oh, lebarnya 8 untuk tebelnya, kita cek dulu tebelnya, tebelnya, tebelnya kira setengah senti ini manual ya ini panjangnya sembilan lebarnya enam ya tujuh 7 ya ini tingginya, kita yang saya tingginya. Oke, terima kasih. Sebelahnya, jangan lupa untuk subscribe. dan koma jangan lupa orderannya. Terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.